tidak muncul pasti dia dibuat dianggap spam kayak yang ini yang judi ini kita langsung Tapi Ibi, iya timur laut kemarin Tapi menyebar ya Menjubur, menjubar, uh, Makanya kan di laporan BPMBG itu Arah angin mengarah ke barat dan mengarah ke timur gitu Berarti ada melingkar, memutari puncak benzem ini kena ya Dalam gunung berkana asap tipis gitu. penyumbatan. Nih. Memang kalau gini kan entan guguran, penyumbatan. Yang bingungin kan banten vokal ngomong nih, biasanya vokal hati, ngomong. Makin mesti kredet, kredet, kredet kira, nih, ngomong. Ya, selamat pagi Selamat bergabung kembali Untuk tayangan live update Dari monitoring Gunung Agung Dari 14,3 km yang Tenggara Utara Kota Karangasem pos Pantau Mandiri Bukit Cinta Desa Gelumpang Jadi kemarin Saya berusaha untuk menayangkan Update Visual dari Gunung Agung Mungkin karena Kami menandai Terlalu banyak orang sehingga FP keblokir, bukan keblok sih, cuma apapun yang kami usahakan mengirim ke wall kami jadi ditolak. Entry data blok, jadi begitulah yang muncul. Ya saat ini terfokus kepada gunung, jadi lereng gunung sebelah selatan dan timur laut tampak jelas. Tapi di atas puncak Gunung Agung Kami belum berani memastikan Karena begitu banyaknya aktivitas yang terjadi Karena ada kumpulan objek Berwarna putih gabuan Yang kalau kami lihat asalnya Itu merupakan awan Tapi di belakangnya ada objek putih tinggi Ya mungkin asap Karena kemarin Ya, tadi pagi sekitar jam 145 sampai jam 2, kami melihat bahwa saat itu cerah. Jadi kami melihat di puncak ada asap yang masih keluar, jadi menandakan masih ada aktivitas vulkanik yang terjadi saat ini. Jadi untuk tetap memberikan informasi Pada masyarakat untuk 28. Lingkar desa terdampak dari erupsi Gunung Agung harus terus waspada dan siaga, jangan lengah. Karena ketika hujan, jadi harus sangat berhati-hati terhadap masyarakat yang berada di bantaran-bantaran sungai. Karena kita tidak tahu kejadiannya entah pagi, entah siang, entah malam. Jadi akan debit air hujan yang turun walaupun intensitasnya rendah Jadi akan memicu terjadinya banjir lah, lahar dingin Yang membawa begitu banyak material-material dari gunung seperti kayu dan batu Demikian juga untuk kesehatan masing-masing Jadi dipersiapkan untuk standar dia disiapkan obat-obatan perlindungan diri seperti kacamata, masker, baju tangan panjang, celana panjang dan sepatu jikalau melakukan aktivitas di luar rumah jadi diharapkan kalau nggak ada kepentingan melakukan aktivitas kalau terjadi hujan abu maupun hujan asam agar uh, tidak lalu sering berada di luar rumah Karena rentan terpapar oleh material dari Aktivitas vulkanik Gunung Agung Jadi kami terus mengimbau kepada ibu hamil Balita dan anak-anak Karena sangat rentan Karena material vulkanik berupa abu dan gas Sangat-sangat berbahaya Kalau abu Mikro Jadi sangat kecil sekali dia jadi tidak bisa kita deteksi terkadang wala walaupun nantinya kita tahu bahwa ada hujan abu Dengan metode-metode yang sederhana seperti menyiapkan kertas putih di tempat ruang terbuka Sehingga nanti kalau hujan abu akan terlihat ada abu atau melihat pohon-pohon e, sekitar Apakah terdapat abu ataukah di kendaraan jadi jangan sekali-kali terpapar langsung oleh abu dari aktivitas gunung agung karena sangat berbahaya. Untuk efek jangka panjangnya bagi orang dewasa pun akan mengalami eh, penyakit flu atau pilek yang menahun karena abu vulkanik itu sangat-sangat tajam apalagi nanti terkena mata. Jadi jangan pernah mengucap jikalau mata terasa perih, berusaha mencari air bersih untuk membasuh daerah-daerah yang terkena oleh abu vulkanik tersebut. Jadi kami mengharap karena anomali Cuaca saat ini sangat cepat perubahannya, terkadang sekarang cerah, tapi nanti siang mulai turun hujan. Jadi untuk mewaspadai juga bagi yang melakukan aktivitas yang berkendaraan, mewaspadai daerah-daerah berbahaya, terutama jalan, karena kalau hujan disertai angin, takutnya ada ranting-ranting pohon yang sudah kering ataukah pohon yang sudah labil jadi nanti bisa roboh jadi seandainya terjadi hujan kencang disertai angin mudah-mudahan diserah sejenak sehingga nantinya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya mungkin hanya itu yang kita bisa laporkan kami berharap rekan-rekan yang ikut juga ngayah bersama-sama kita Menjadi relawan dari daerah kubu Ya ada Adi Marta di sana Terus di depan saya sendiri Di kilometer 12 ada Pak Dewanom yang berasal dari Temege Dan juga di desa Macang ada Kadek Putri untuk selalu siap sedia, siaga awas dan waspada mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu pula sudah terpasang beberapa CCTV yang plus membantu monitoring jadi kita terbantu oleh adanya CCTV tersebut tetapi alangkah Bagusnya ketika kita terus siap-siaga untuk mengawasi, melihat sendiri ke arah gunung. Karena apapun bentuknya, kalau kita bisa melihat langsung, kita akan tahu apa kejadian yang memang benar-benar terjadi di sana. Hanya sekian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat dan salam tangguh. Demi kemanusiaan, demi kemanusiaan, semangat pagi dan semangat melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih, tanya eh, biasanya.